Halo, Mabro, Ketemu lagi di channelnya Simoni. Apa kabar kembali? Kita mainin lagi game silo online. Tersisi lover semua kalian akan turut bahagia bareng gua main di silo surprise, Bro. Ini gua kasih tahu informasi yang paling penting juga yang banyak banget kalian tanyakan setiap gua live streaming. Jadi biar gak ulang-ulang, gua bikinin aja konten singkatnya yang biar kalian cerdas dalam waktu sesaat. Jangan skip videonya ya, Bro. <tik> gue jelasin dulu, auto farming adalah sistem untuk permainan si online ini sejak lama memang sudah ada tapi jarang banget diaktifkan kali ini diaktifkan dengan beberapa fitur pendukung untuk teman-teman yang baru main bener benar enak banget ma Bro. Jadi kalian gak akan terlalu banyak buang waktu pada saat kalian away from keyboard Kalian bisa tetap maininnya santai dan tetap leveling dapetin barang-barang yang cuan Oke okay, ini kita udah lanjutin lagi untuk mengenai auto farmingnya Tadi udah kalian lihat di IM untuk kalian beli ada yang 3 hari, 7 hari, dan 30 hari Namun itu perlu diaktifkan setelah kalian klik di item cash untuk mengaktifkannya Periode akan mundur untuk hitungan dari... E, waktu yang kalian beli di auto hanya itu nanti kalian perlu setting itu garis miring on pada saat kalian e, main di gamesnya. jadi kalian tinggal masukkan kode ataupun perintah di tempat kalian biasa chatting ya bro ya nanti akan muncul informasi selanjutnya jadi begitu kalian garis miring auto e, on itu otomatis akan muncul perintah selanjutnya Apakah kalian mengambil pick up semuanya Ataupun tanpa di pick up sama sekali Ataupun kalian hanya memilih beberapa item Seperti gems, surat, letter Ataupun manual Ini gua udah aktifkan Udah on Terus garis miring kembali gua susul di SC Spasi satu Itu gua ambil semua barang yang drop dari monsternya Dan yang paling penting adalah radius bro Jadi radius yang gunakan gua gunakan ini adalah Rangenya hanya 20 Jadi dengan ukuran seperti ini kalian bisa perkirakan di map mana aja yang kalian cocok untuk autohan Jangan sampai catnya kelayapan Karena posisi autohan itu lebih rangenya dari 50 Nah itu sangat berbahaya karena kalian akan di PK orang Terlalu serakah makan monster Nah jadi kalian boleh aktifkan untuk eh, perintah lanjutannya Itu adalah on underscore range eh, spasi 20 yang gua pakai seperti ini kalian boleh kekirakan kalaupun 25 itu biasanya terlalu masih terlalu jauh ya nah kalian boleh cari untuk uh, tempat farmingnya yang memang monsternya rapat itu lebih baik lagi ada beberapa rekomendasi juga gua untuk informasikan ke kalian sebenarnya autohan ini nggak akan terlalu perfect dan nggak bisa lu lepas tangan banget kalau kalian nggak beli Jayus Blessing Kenapa? Karena Jayus blessing itu akan memberikan perintah kepada karakter kita untuk mengisi pot secara otomatis. Jadi kalian harus beli ditambah dengan double dropnya. Mungkin kalau kalian ingin mencari jumlah dropan yang dibutuhkan untuk kalian item quest. Ini cukup worth it dan gue udah lakukan beberapa hari ini dari mulai OBT kemarin dan untuk XP nya gue sengaja nggak beli karena posisinya XP ini udah dikali 10 itu otomatis menurut Pak GM kemarin itu adalah jadi 1000 kali XP nya Kalaupun ditambah double XP ataupun XP yang 100 kali jadinya 1100 dan itu terlalu cepat kalau kalian full party ya Nah, jadi gua nggak pakai dulu. Sedangkan custom gua selalu pakai di sini untuk kostumnya tetap yang full set ini sama occasion Hanya yang berbeda adalah dari yang satuan, ada yang attack, ada yang damage. Hati-hati untuk topi, bagian kepala, bagian kaki, bagian uh, celananya kalian harus perhatikan jangan sampai salah beli. Ini sih sebenarnya sudah worth it banget ya. Kalian boleh mainkan cara santai dengan teman-teman kalian. Kalau kalian masih banyak ada pertanyaan yang lainnya selain item apa aja yang cocok untuk kalian pakai e, pet feeding bag kalau memang lagi GB pet ya dengan opsi yang menarik dan ya, menurut kalian cocok untuk kalian bisa kalian beli juga di sini ada yang 30 hari ada yang 7 hari ya menurut kalian yang mana yang terbaik tapi itu adalah set yang memang harus kita gunakan agar kita mainnya nyaman mungkin untuk teman-teman yang udah bekerja nggak perlu khawatir karena ada sales effect yang bisa kalian manfaatkan aktivitasnya barang bareng temen ya untuk nostalgia. Makasih kalian sudah nyimak dan udah nonton Semoga kalian tetap lancar aja Mohon maaf kalau memang ada sedikit kesalahan Ataupun kekurangan informasi yang kalian minta Nanti kita akan ketemu di live streaming Semoga kalian tetap sehat selalu Dadah bye-bye ma bro Ciao-ciao